Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya, BNSK Official. Oke guys, jadi di video kali ini, seperti biasa, saya akan membagikan preset lagi yang kalian-kalian cari, ya guys. Ya, oke, yaitu presetnya yang full bit, guys. Yang pasti, ini keren-keren banget, semuanya pokoknya keren, guys. Oh ya, guys, jadi sebelum lanjut juga, kalian bisa follow dulu akun TikTok pembuat presetnya, guys, biar kalian juga menghargai pembuat presetnya, guys. Oke, mungkin segitu aja tanpa berlama-lama. Kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. oke okay, lanjut lagi langsung ke preset yang kedua guys oke okay, langsung lanjut lagi ke preset yang ketiga guys Oke okay, langsung lanjut lagi ke preset yang keempat guys. Oke okay, langsung lanjut lagi ke preset yang kelima guys. Oke, okay, langsung lanjut lagi ke preset yang keenam guys. Hey Oke, okay, okay, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-7 guys. Oke langsung lanjut lagi ke preset yang ke-8 guys. Oke okay, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-9 guys.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 Oke, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-11, guys. Oke, langsung lanjut lagi ke riset yang ke-12, guys. Oke, Oke langsung lanjut lagi ke preset yang ke-13 guys <SILENCES> Oke okay, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-14 guys <SILENCES> Oke, okay, lanjut lagi ke preset yang ke-15, guys. Oh, kita adakah bekas gayanya? Hai, kami bakal bininya. Hey, aku gede. Oke, lanjut lagi ke preset yang ke-16, guys. Oke lanjut ke preset yang terakhir itu ke-17 guys Oke okay, mungkin segitu aja guys presetnya Oh iya jangan lupa juga kalian follow guys yang buat presetnya guys Oke okay, mungkin segitu aja sampai jumpa di video selanjutnya guys